Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada TVTV TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar Les Dikejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya bersama tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah bersama Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita keunggah pertama persahabat ada kabar terbaru dari Rizky Bilar Di akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan foto cute bersama Lesti persahabat ya Ketika di cianjur. Luar biasa so sweet banget di persahabat ya Bang Bilar naik mobil-mobilan dan ditarik oleh DTLST Membuat kita semakin bangga dan bahagia melihatnya Persahabat yang kesederhanaan tentunya ditunjukkan oleh idola kesayangan kita Ada sebuah kalimat caption panjang dituliskan oleh abang Bilar Disitu dikatakan Fakta atau mitos Laki-laki akan keluar sifat bocahnya ketika dia menemukan wanita yang tepat Gak berasa sudah setahun pertemuan kami di mana banyak cerita yang mengiringi perjalanan kami sampai saat ini Jujur kami bukanlah siapa-siapa jika tidak ada support yang luar biasa dari kalian para kalian semua Terima kasih yang tulus dari kami berdua untuk kalian semua yang selama setahun belakangan ini terus mendoakan hubungan kami Maaf jika kami ada salah Anyway, dalam rangka memperingati anniversary ini izinkan saya pribadi ingin membantu teman-teman semua yang kondisi sulit seperti ini persahabat ya yang harus berjuang menyelamatkan usahanya. Oleh sebab itu, saya ingin membantu 12 pelaku UMKM dengan promosikan usahanya di Instagram story saya tanpa ada biaya apapun persahabat ya. Jadi dalam sehari, insya Allah saya akan bantu promosikan 2 UMKM sampai total enam hari. Kalian cukup komen di bawah ya. Semoga saya bisa sedikit membantu kalian. Luar biasa persahabat ya. Dalam tentunya memperingati anniversary satu tahun Rizky Billar akan membantu saudara-saudara kita yang tentunya membutuhkan persahabat ya dalam usaha UMKM. Mudah-mudahan tentunya ketulusan dari Rizky Billar mampu membuat kita bahagia. Yang sebut banyak sekali komentar hingga respon yang sangat positif. Ada komentar dari akun Ical Muhammad 91 mengatakan, "Fakta nanti akan ada bahasa-bahasa yang cuma kalian berdua yang ngerti." Wow, <gifat> ada juga komentar dari Bang Putra Siregar bersahabat yang mengatakan, "Berkah sampai ke surga, amin luar biasa." Mudah-mudahan banyak orang yang selalu mendukung, orang-orang yang baik mendoakan persahabat yang untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar berikutnya kita lihat ada komentar dari akun tari dapur Kobang persahabatnya mengatakan dalam pusingan Rizky Bilar bantu promo catering saya Bang Bilar catering dapur Kobang nama Instagram Eta dapur Kobang lokasi jati bening baru semoga Bang Rizky Bilar, Teh Lesti Kejora dan Bang Putra Siregar Bisa membantu saya untuk membayar cicilan karena turunnya pendapatan usaha saya Dengan gercep Rizky Bilar menjawab persahabat ya Cek DM mbak saya sekalian mau order tuh Alhamdulillah Langsung direspon baik oleh Rizky Bilar Berkah selalu untuk kakak dan ibu persahabat ya Doakan selalu mudah-mudahan selalu diberikan Kelancaran keberkahan dan rezeki yang sangat luar biasa Halo persahabat ya Doakan terbaik untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga kita lihat persahabat ya Ada sebuah info spesial dari Next Show underscore net persahabat ya Bahwa Tentunya malam ini jam 21.30 Best Moment penikso ada, ada di DLSI Kejora yang akan hadir persahabatnya. Ini bukan live Tapi Best Moment luar biasa Mudah-mudahan saja kita selalu kompak Mendukung karya-karya dari Idola kesayangan kita Dan selanjutnya Kita lihat juga persahabat ada sebuah Kabar soal PPKM nih. Langsung dari presiden kita Joko Widodo persahabat, Yang menyampaikan Tentunya perpanjangan PPKM level 4 Nih Pak Sahabat ya dah, Kalimat dari Pak Jokowi lewat caption yang dituliskan Saudara-saudara sebangsa dan sederhana air Mempertimbangkan aspek kesehatan Aspek ekonomi dan dinamika sosial Saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 Namun kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat secara bertahap Ini tentunya kabar sedih juga untuk kita semua BPK diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus Namun tentunya kita doakan saja bersahabat ya Rangkaian pernikahan idola kita Lesti dan Rizky bila tetap berjalan dan mudah-mudahan selalu memberikan kelancaran dan kesuksesan Amin, -amin. Ya Rabbal Alamin Persahabat kita masih menunggu kejutan dan sel kabar selanjutnya Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia dari idola kita Tetap pandangan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Mungkin ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.